Poses yang sulit, begitu mereka diskusi, maka kemudian mewujudkan cerita ini menjadi sebuah pertunjukan Dari hasil diskusi-diskusi kami tentang masa depan mereka nanti akan seperti apa Dan mereka memunculkan kisah-kisah jenaka -kisah yang terlihat Menurut mereka ya, hidup ini jenaka, lucu-lucu aja yang berat kita <tuk <tuk <tuk Bahagia Seles ya? Oke, okay. kita lihat pertunjukan berikutnya Oke. <laughs> oh, <laughs> で<音声><音声><音声> I don't know. Oh, Där clothos 지만 아주 Thank <laughs> <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> you. WTF? Sonic speaking... I feel.... So pay for that! で、ペンペンかと。はい。にペン<笑><笑> woah <laughs> I dicekat itu emang dari Thank <laughs> you. Вот так. Thank <laughs> <laughs> you. Lagu <laughs> apa? Hahaha teman-teman nah, ifa itu kalau nggak diskusi berat nggak bisa. <laughs> tentang bagaimana masa depan nanti ketika tua, tentang bagaimana nanti menghadapi masa tua. Jadi itu diskusi yang cukup abad. Bagi, bagi saya dan teman-teman yang ada di sini Bahwa yang ini Tapi inilah hasilnya Bahwa Dada dipikir akut Ya apa tau dilakoni baik Tuhan sudah membuat garisnya sendiri Untuk kita semuanya Dan kita akan bisa menjadi tua suatu saat Dan bisa tetap berjuang muda suatu saat Dan bisa kembali tua lagi <tuh> <tuh> <tuh> <tuh>. Dilakoni baik Tanpa kebaikan makanya kemudian muncul kisah dengan nuansa berat tapi tetap lucu hidup ini lucu jalani dengan gembira saja begitu kira-kira